Oi, si kresek merah dengar-dengar punya bodyguard ya. Ya, ketika aku mendengar si kresek merah memiliki bodyguard, atau seorang bodyguard menawarkan dirinya menjadi backingan atau bodyguard pengawalan saat si kresek merah melakukan penggerbekan dukun. Saya sih sebenarnya ya mau ketawa. Tapi aku ya takut dosa Gitu loh Karena ngetawain orang itu kan Ya dosa kan Gitu loh Ya walaupun di dalam agama saya Ketawa itu juga bagian dari Pahala gitu loh <laughs> Jadi gini bro uh, Apa Ini nih Indonesia Indonesia ini Negara Pancasila Ya Undang-undang 1945 Berasaskan Pancasila. Ini negara hukum bukan negara rimba gitu. Segala sesuatu sudah ada yang ngatur, sudah ada pasalnya. Sudah ada undang-undangnya. Tak rokan dulu ya. si bodyguard kresek merah, dia mau beralih ke zaman purba mungkin ya, atau zaman-zaman angling dharma atau kerasakti yang mainnya main otot gitu loh, main okol, atau dalam artian uh, hukum rimba lah, siapa yang kuat dia yang menang. Beda bro, sekarang ini bukan zamannya hal itu, semuanya itu ada hukumnya gitu loh, kamu mukul orang aja, ada hukumnya loh ya. Atau kamu bawa saja Itu hitungan hitungan pasalnya itu persenti Katakan kamu pedang ya Pedang kamu katakan 2 meter Nah itu diukur Satu sentinya berapa ini Denda kamu untuk negara <tuh> Kalau buat aku sih Seandainya kresek merah ya seandainya kresek melah ketika dalam penggerbekan-penggerbekan dukun-dukun dukun-dukun lah yang yang tanda kutip si seperti kayak Samsudin gitu loh. lah ketika bawa podikat seandainya di TKP atau lokasi terjadi caos dalam artian eh, provokasi atau tersulut emosi terus terjadilah pemukulan apakah di sini tidak dipikir akan terjadi hal-hal yang lebih melebar. Niatnya nduk apa? Grebek atau pembutian dukun-dukun malah dia kena pasal lainnya gitu loh. Kena pasal pengroyokan nanti. Juga kena pasal berencana juga. Karena apa? Karena dia sudah rencanakan e, dari awal e, dia ingin mendatangi dukun dan siap tempur katakan bahasanya arogansi sekali saya melihat e, salah satu video ya atau video penggalan beberapa detik video yang mungkin bahasanya sok jago lah gitu loh. kalau bahasa sini kan pendekar kalau bahasa sana mungkin jawara gitu loh sok-sok gitu loh. Mungkin dikira padanya gede, besar gitu. Enggak seperti itu, semuanya ada mekanismenya dan SOP-nya. Seperti halnya saya punya uh, airsoft gun, saya punya uh, apa? senjata api. Itu harus ada tes psikologisnya loh ya. Uh, mungkin uh, setiap enam bulan sekali itu harus tes Keperbankin gitu loh. Tuh nggak asal-asal, lah nanti kalau uh, psikologisnya, psikisnya nggak lolos tes, terus dia memegang senjata api atau airsoft kan nembakin orang nanti, gitu lho. Sama, sepertinya bodyguard, pampampres, dia juga melakukan psikotes karena biar nggak ngawur, gitu loh biar nggak ngawur asal-asal pukul, asal-asal main keras, kayak itu Karena dia memiliki kewenangan, tidak seperti itu. sambil ngopi ya sambil ngopi biar nggak sepaneng guys kan ada videonya kan viral itu yang bodyguard itu saya dikirimin buangannya teman-teman saya sudah eh, masuk laskar-laskar saya pada ngirimin videonya ke WA saya waduh saya tonton itu saya ketawa cuman saya empat saya empat itu maksudnya mau ketawa itu takut, takut dosa gitu. gak seperti itu guys, intinya kita itu kalau bisa itu jangan cari kesalahan orang. Karena apa ya tanggal apa? Apa hari apes itu enggak ada, enggak ada apa? Enggak ada tanggalnya, paham enggak? Hari apes itu enggak ada tanggalnya. Apalagi nanti urusannya sama orang kampung bahaya kalau mungkin di kota kan cuek-cuek katakan kamu ngerbek orang di kota orang kota kan biasa cuek gitu loh tapi kalau di kampung kamu ngisruh di kampung walaupun orang yang kamu kisruh kamu ruwet itu salah tetapi kamu ketika bikin onar di kampungnya orang ya kamu bisa dikepukin masa dihajar orang sekampung gitu loh katakan kamu berempat bawa bodyguard berempat lawan kamu itu banyak lawan kamu tuh ratusan orang kalau kamu sudah masuk kampung gitu. Kamu bisa kena Pasal berlapis gitu. Jadi uh, kita itu Jangan segala sesuatu Diselesaikan Dengan kekerasan Jangan segala sesuatu Diselesaikan dengan arogansi Jangan segala sesuatu Diselesaikan dengan otot gitu. Kalau kita dengan Cara ngerokokan, Kita dengan cara ngopi Kita bisa mem menyelesaikan masalah ngapain kita pakai cara kekerasan gitu loh. Weh, <tuh> kok ganteng ya? Enggak tumben, tumben ya. Aku kok ganteng ya? Kok glowing ya? Biasanya kulu-kulu gitu ya. Apa habis mandi ya? <tuh> habis mandi, guys. Jadi ganteng, guys. Ya yes, semungkin itu aja Ya kalau bodyguard buat gaya-gayaan sih nggak apa-apa ya Buat sangar-sangaran Jadi kresek merah bawa bodyguard buat sangar-sangaran gitu Biar kelihatan perlu gitu nggak apa-apa Tapi tetap jaga psikologis, jaga psikis Jangan segala sesuatu diselesaikan dengan kekerasan Bahaya karena ini negara hukum Bukan negara konoha gitu Ya kalau masalah orang berani itu semua orang berani Masalah nyali itu semua orang nyali Hanya saja bedanya kan tubuh Ada orang yang krempeng Ada orang yang kuntet Ada orang yang tinggi Ada orang yang gede gitu Tapi semuanya itu Ada di nyali gitu loh Mungkin gitu saja yang bisa saya sampaikan Intinya ya <gul> Saya sedikit ketawa aja kok Kau ada bodyguard-bodyguardnya segala kayak apa aja. Kak sekalian pam-pam res gitu loh. Biar dikawal. Oke teman-teman. Gitu saja. Jangan lupa like, comment, share channel Youtube Ratu Bidadari TV. Salam dari saya Ratu Bidadari. Dukun kondang idola sejuta umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.